Assalamualaikum sahabat bes. pernah lihat kan kain hitam yang menyelimuti Ka'bah Tahu nggak kalau warnanya itu pernah berubah ubah loh langsung saja kita bahas Kiswah Kiswah sendiri secara bahasa artinya pakaian tapi kata ini sering digunakan untuk menyebut kain yang menutupi Ka'bah Kiswah sendiri diproduksi di kompleks produksi Raja Abdul Aziz di Mekah nah untuk material kiswah sendiri Juga nggak sembarangan loh Dibentuk dari kain sutra terbaik Dari penjuru dunia Dipadukan dengan kawat benang Dari emas dan perak Menjadikan kain kiswah ini Indah dan mewah Masya Allah Rasanya jadi pengen kesana langsung ya guys ya Nah Warna kiswah sendiri Pernah mengalami pergantian Mulai warna putih garis merah Lalu putih lalu merah, lalu kuning, lalu hijau, dan hitam sampai sekarang. Kain kiswah ini juga diganti setiap tahun. Terus kain yang lama nanti dipotong dan dibagikan ke orang-orang tertentu seperti pejabat dan keluarga kerajaan. Tapi ada juga nih orang Indo yang berani motong kiswah dengan alasan untuk jimat loh. Sampai heran ini, aduh. Mau tahu tanya-tanya? Kalau mau, komen aja ya.